Kami adalah POINTS, Cryptocurrency Integrated System. Tiga platform dengan satu koin. Trading platform POINTSDEX, Payment Gateway POINTSPAY, POINTS Incubator, dan PINCOIN. Gandakan aset Anda dengan points Dex, www POINTSDEX, www.pointsdex.com. Platform trading POINTSDEX merupakan platform trading cryptocurrency dengan fitur yang sangat lengkap. Transaksi trading menjadi makin mudah dengan portal edukasi portal berita dan analisa, portal keuangan, forum trader, serta promo dan partnership dalam satu platform. Points Pay, www PointsPay, www.pointspay.com PointsPay merupakan sarana pembayaran, baik barang maupun jasa, serta tempat menyimpan mata uang kripto secara aman. Fitur canggih dan keamanan kelas dunia yang dilindungi oleh multi-signature technology. Points Flash, points mobile app, points fiat settle, points auto conversion, point post, plugin shopping cart, connect exchange account dan connect wallet adalah fitur yang kami sediakan di Points Wallet. Menjalankan startup menggunakan pendanaan dari Points? Kenapa tidak? Dengan platform Points Incubator, www.pointsgo.com. Realisasikan ide brilian startup Anda menjadi kenyataan dengan kemudahan dalam mendapatkan permodalan, koinisasi, atau tokenisasi, pembinaan, dan pendampingan. Pincoin adalah aset digital yang dibangun menggunakan sistem terdesentralisasi dalam blockchain sendiri, menggunakan algoritma skrip, sehingga memungkinkan untuk dilakukan penambangan. Berbeda dengan token yang tidak memiliki blockchain sendiri. Pincoin diciptakan sebagai platform penggalangan dana yang adil, transparan, dapat diandalkan, dan bisa digunakan oleh semua orang di belahan bumi manapun. ICO yang unik dengan distribusi yang unik. Segera join di ICO, Initial Coin Offering Pin, dan dapatkan double income dan penawaran harga termurah dengan diskon spesial hingga 50%. Hanya 20 juta pin akan dijual saat ICO dengan tiga fase. Fase pertama 5 juta pin dengan diskon 50%, Fase kedua 10 juta pin dengan diskon 40%, dan fase ketiga 5 juta pin dengan diskon 20%. Program Referral Setiap member akan mendapatkan link referral yang unik dan dapat Anda gunakan untuk menarik investor baru sebagai referral dan dapatkan bonus direct referral 15% untuk fase pertama dan 8% level 1, 3% level 2, 2% level 3, 1% level 4, 1% level 5 untuk fase kedua dan fase ketiga. Program Airdrop Daftarkan diri Anda di web www.points.io dan bergabung dengan grup Telegram Points, dapatkan 10 PIN secara gratis. Kenalkan pada rekan untuk melakukan hal yang sama dan kami berikan tambahan 5 PIN untuk 10 rekan pertama yang Anda referensikan. Program Hold and Share (HAS) dapatkan keuntungan tanpa batas melalui program Has dan melakukan pembelian ICO PIN. Has adalah salah satu program unggulan kami untuk para PIN holder, di mana setiap orang yang menyimpan PIN dan menahan dalam wallet mereka secara otomatis berhak untuk menerima bagi hasil dari keuntungan perusahaan hingga 50%. Program distribusi PIN. Pola distribusi plus yang unik memberikan tambahan bonus 30% jumlah PIN yang Anda dapatkan dari total yang Anda beli saat ICO. Begitu banyak keuntungan yang bisa didapatkan.